Seperti manusia, hewan juga perlu makan. Namun di dunia satwa, cara makan tiap hewan berbeda-beda loh sob. Ada yang herbivora, karnivora dan juga omnivora. ngomong ngomong soal hewan karnivora nih sob, pasti kalian sudah gak asing lagi dengan harimau. Ya, harimau memang memakan daging mangsa buruannya. Namun, tahukah kalian sob, jika di dalam hutan, sudah tidak ada mangsa untuk diburu lagi lantas, mana kasih raja hutan ini pergi mencari makan? Tidak lain ialah masuk ke permukiman warga, seperti seekor harimau Sumatera yang turun ke jalan lintas provinsi melabuh medan ini, tepatnya di kawasan Trumon, Aceh Selatan. Akibat kemunculan satwa dilindungi tersebut, sejumlah pengendara pun panik dan khawatir dapat menyerang mereka. Kepala Seksi Wilayah 2 Sumulus Salam BKSDA Aceh membenarkan adanya kemunculan satu ekor harimau Sumatera di lokasi tersebut yang sempat direkam oleh sejumlah pengguna jalan. Ia mengatakan ada satu ekor harimau Sumatera yang turun ke jalan lintas provinsi, tepatnya di kawasan Trumon, Aceh Selatan. Ia juga menambahkan pihaknya bersama tim gabungan, kini telah menurunkan tim untuk melakukan evakuasi terhadap harimau tersebut dengan memasang sejumlah alat seperti kamera trap di sejumlah titik yang menjadi tempat harimau tersebut sering muncul. Selain itu pihaknya juga akan mendatangkan pawang harimau. Seringnya kemunculan harimau di kawasan tersebut selain pengguna jalan, warga juga diminta berhati-hati. Para warga juga diimbau untuk tidak melakukan aksi nekat seperti merekam atau memoto harimau dari jarak dekat karena bisa membahayakan keselamatan diri. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Gak hanya sekali, kali ini kemunculan dua ekor harimau Sumatera di jalan dan kebun wilayah Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, lagi-lagi bikin gempar warga. Kepala BKSDA Aceh mengatakan dalam sebulan sudah merekam 11 kali dari pantauan kamera trap yang dipasang di lokasi. Dua ekor harimau yang muncul tersebut diperkirakan jantan dewasa dan betina remaja. Tim BKSDA Aceh bersama TNI, Polri dan warga sekitar, sudah tiga hari melakukan penjagaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, serta berupaya menghalau harimau Sumatera itu agar kembali ke hutan. Kepala BKSDA Aceh mengatakan, "Belum dapat dipastikan pasangan satwa dilindungi tersebut menetap atau tidak di lokasi pedalaman Aceh Selatan itu. Pihaknya mengindikasikan keberadaan kedua satwa itu karena sedang dalam reproduksi." Ia juga mengimbau masyarakat setempat untuk tidak beraktivitas sendirian di kawasan perkebunan titik lokasi yang disebutkan itu, kemudian juga tidak melepas ternak di kebun, serta sudah harus kembali dari kebun pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya bersama, agar tidak terjadi hal-hal yang berakibat fatal bagi masyarakat setempat, kemudian untuk keberhasilan proses pengusiran kedua harimau Sumatera itu dapat dilakukan bersama pihak terkait.